Si, sing oleh tahun mau jajarannya ya, tahun mau iya, iya bang. Ngerang, ya bang iya, ngerang, bang iya oh, oh, bagus, bagus ya, ya. <tuh> <tuh> <tuh> Mau ngapa arah Oh. Wow. wong <impeów> bulan aku. <ėdsi Shawn fysz Roosevelt> cek. <many> <many>: <many>: apa? <memories> buat packing udah dia siapa ya